Halo kembali lagi di channel mahwatch kali ini saya akan mempraktikkan cara mengganti strap dan case pada jam tangan seri DW6900 yang awalnya menggunakan strap transparan dan akan kita ganti dengan berbahan dasar resin dengan warna purple dan dark blue Yang pertama, kita akan melepaskan empat baut yang ada di bagian lak pada jam tangan tersebut. kemudian kita lepaskan case nya Dan selanjutnya kita akan melepaskan strapnya, yaitu menggunakan pengait spring bar. Selanjutnya kita akan pasang strapnya, dan pastikan... Yang memiliki buckle itu berada di atas Atau di angka 12 Masukkan dulu spring bar pada strapnya Oke, selanjutnya kita pasang bagian bawahnya. Setelah selesai, selanjutnya kita pasang custom case yang berwarna purple. Kita pasang dulu case-nya dan pastikan kalian memasangkan pada sebelah sisi saja dulu dan pastikan juga tombol adjust dan mode berada di tempatnya Kemudian kita pasang pada sisi sebelahnya juga Oke seperti ini penampakannya bisa dilihat Oke selanjutnya kita akan ganti strap dark blue Dimana untuk pergantian strapnya sama seperti yang pertama kita jelaskan Oke kita pasangkan strap pada jam tangan G-Shock DW6900 Pertama kita pasang kita perhatikan dulu Sisi yang memiliki buckle berada pada angka 12 Seperti ini contohnya Oke selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada strap selanjutnya Oke, kita pasangkan case-nya sebelah kiri dahulu dan pastikan tombol adjust dan tombol mode berada di posisinya. Selanjutnya baru pada bagian sebelahnya. Oke, selanjutnya tahap terakhir yaitu kita akan pasang keempat bautnya ini agar case-nya tidak mudah terlepas. Oke, okay, uh, saya akan coba di pergelangan tangan saya, seperti ini penampakannya bisa dilihat. Oke, okay, kalau menurut saya kita tidak akan pernah bosan dengan tampilannya karena tipe DW6900 ini mudah digonta ganti case-nya. Oke, okay, sekian video dari saya. Jika kalian tertarik dengan custom DW6900, kalian bisa cek di website kita atau di aplikasi Watch. Atau juga bisa cek di deskripsi di bawah ini, jangan lupa like komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.